Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di F2t channel kali ini saya ditemani oleh teman saya salah satu youtuber Pontianak yaitu TK papati solusi untuk properti nah teman-teman di sini kita sedang ada berada di Komplek Das Hill Spring Rence yaitu di Jalan Paris 2 Pontianak Kalimantan Barat Nah Eh, hari ini kita akan mereview rumah salah satu rumah mewah yang berada di uh, daerah uh, kompleks ini uh, terus rumahnya itu sangat menarik sekali untuk kita uh, review sehingga ada informasi buat teman-teman oke jadi uh, sangat menarik ya Pak Fitra ya jadi ini pas di belakang kita nih Pak Fitra ya, benar ya. Jadi, uh, project atau rumah ini itu dikembangkan oleh Max Arsitek, salah satu arsitek ternama, dan sebagai developer juga sebagai kontraktor di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, jadi teman-teman, uh, kita langsung aja bahas dan kita review aja bersama, ya, Pak Fitra. Ya, betul-betul ya, sekali. Nah, untuk itu, stay tune, tongkrongin terus, kemudian jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel. F2T Channel Kemudian TK Property Nah untuk itu Bagaimana pak lanjut Oke okay, kita lanjut aja untuk mereview rumahnya Oke okay, let's go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 dan elegan kan teman-teman rumah ini dilengkapi dengan alat sensor tubuh kemudian